pertama buka dulu wakibannya ya bagian lemnya yang dibuka ya bagian lem bawahnya yang dibuka mas ini harus dipegangin biar tidak jatuh makanya lakbannya sebenarnya harus lebih gede dari kacanya lebih panjang dikit. jadi masih ada pegangan sampai terakhir terakhir nah, sekarang kita tinggal rapiin aja kayak Jadi pertama kita buka dulu, satu sisinya dibuka, nanti bagian yang e, dibuka itu yang ada lemnya hadap bawah ya, di dalam mesin. Nah, seperti ini. Kita masukin dikit dulu. Nah, kita stop di tengah jaran. angkat dikit. setelah itu kita potong lapiin sesuai dengan uh, lubang Nanti rapiin sekelilingnya juga sama lubang kameranya. Lagi. Nah, kita buka salah satu sisi. Nah, nanti bagian yang ada lemnya ada bawah ya. Oke, okay, kita nantiin.